Knight of Swords, Oh banyak banget pedang, <laughs> banyak banget pedang. Wow, oke, okay, tanda-tandanya di sini aku lihat uh, mungkin lebih ke arah perjuangan, kali ya, lebih ke arah perjuangan, terutama dari Scorpionya sendiri sih sebetulnya ya, uh, dan bisa vice versa, bisa dari uh, orang yang ngadekatin Scorpio juga gitu ya, tergantung juga. Uh, tapi kalau dari kartu memang dari Skorpionya sih bukan Skorpionya yang ngejar tapi uh, pengorbanan ataupun mungkin yang yang aksinya lebih nyata itu dari Skorpionya gitu ya uh, apalagi mungkin kalau sesama Scorpio mungkin gitu ya kalau sesama Scorpio mungkin dari dianya atau tetap sih tetap sih yang, yang aku lihat ya yang nonton video yang nonton video ini adalah Orang yang benar-benar berjuang dalam percintaan, dan itu patut untuk diapresiasi, patut untuk uh, diberikan apa ya namanya reward, gitu kan? Diberikan hadiah, diberikan uh, tanda, gitu ya, tanda terima kasih bahwa terima kasih kamu sudah berjuang dalam percintaan ini, gitu ya. Uh, kenapa? Karena yang aku lihat di sini, perjuangan cinta ya, memang tiada akhir, gitu ya. Uh, dalam artian masih tetap akan terus menyala, membara, uh, terus kemudian juga seperti api unggun gitu ya uh, nyala terus gitu kan memberikan kehangatan untuk kamu di dimana sini aku lihat kenapa dari kamunya sih yang yang lebih aktif gitu ya karena di sekeliling ataupun dari sisi lingkungan itu Kebanyakan pasif atau kebanyakan kurang enak gitu ya dingin, kemudian juga apa ya kayak uh, banyak banget malapetaka sebetulnya ya dari bukan dari kamu tapi dari lingkungan sekitar yang ngebawa malapetaka gitu. Jadi makanya di sini memang dari Scorpionya yang harus uh, bertindak gitu. loh. Kenapa karena untuk bulan depan atau untuk bulan Mei atau untuk bulan Uh, di masa yang akan datang istilahnya ya satu bulan ke depan gitu kapanpun kamu nonton video ini itu kamu kayak harus siap-siap banget harus siap-siap banget pasang badan uh, support diri sendiri atau yakinkan diri sendiri bahwa perjuangan yang kamu lakukan itu nggak sia-sia gitu ya walaupun masih awal-awal walaupun masih belum gitu kan tapi yakin yakin aja gitu loh yakin karena ketika kamu yakin semesta juga bakalan memberikan kelancaran kemudian juga memberikan hal-hal yang kamu inginkan ya seperti itu jadi uh, itu yang aku lihat kenapa karena butuh banget butuh banget butuh banget di sini yang aku lihat kinerja ataupun aksi dari Scorpio nya sendiri gitu bukan kita bukan bukan ngeliatin doang gitu ya tapi bener-bener aktif gitu loh aktif dalam Uh, berkegiatan, terutama dari sisi percintaan, dan kalau dari hal-hal lain juga sama aja sih yang aku lihat dari hal-hal lainnya itu, diantaranya mungkin dari pendidikan, karir, keuangan, ataupun kesehatan, spiritual ya uh, apapun yang kamu kejar di sini, yakin aja gitu loh, yakin ya, karena kesuksesan itu di depan mata gitu, dan Uh, kamu nggak bakal bisa meraih uh, apa yang kamu inginkan kalau kamunya nggak gerak sendiri gitu kan. Jadi yang aku lihat di sini gapai aja dan jangan ragu gitu. Ya apapun yang nanti menjadi rintangan maju aja gitu. Berani-berani aja sih yang aku lihat ya. Karena kalau kalau misalkan ada penolakan atau ada kegagalan ada ini ada itu itu udah konsekuensi gitu kan karena. Enggak uh, selamanya hidup bisa menang terus. Enggak selamanya hidup bisa aman-aman terus atau enak terus, gitu kan? Tapi di sini, uh, dari prosesnya kita dalam mencapai ataupun uh, menggapai percintaan, gitu kan, menggapai hal yang kita inginkan dari prosesnya tersebut. Nanti akan ada hal-hal yang uh, spesial, hal-hal yang manis yang akan kita dapatkan, kayak gitu ya. Jadi kayak buah karma baik gitu ya. Uh, kamu akan mendapatkan hal-hal baik gitu loh dari semesta ataupun dari Tuhan gitu ya. Uh, dari Tuhan dari semesta bakalan ngasih sesuai dengan harapan kamu. Ya seperti itu kalau kamunya gerak. Jadi untuk beberapa orang ya untuk beberapa orang terutama di sini percintaan kamu terutama percintaan yang spesial aku nggak tahu spesialnya itu uh, seperti apa ya definisinya karena tiap orang beda-beda definisi itu makna ya artinya spesial itu tanda kutip bisa diartikan uh, sesuai dengan situasi dan kondisi kamu saat ini dan percintaan yang spesial ini akan membawa kamu menuju cinta sejati gitu ya jadi Uh, yakin aja dan benar-benar berjuang aja sih dengan apa yang ada di hadapan mata kamu saat ini gitu ya apa yang ada di hadapan mata kamu apa yang uh, seseorang yang lagi dekat sama kamu atau orang yang lagi kamu liatin gitu kan uh, yang kamu perhatikan itu benar-benar nanti akan uh, membawa ataupun menuju Uh, percintaan yang sejati, gitu ya. Percintaan yang sejati, kalau dari zodiaknya yang aku lihat di sini, memang kebanyakan dari uh, aliran udara, ya. Aliran udara itu, kayak bakalan cepet banget, bakalan cepet banget di sini. Kamu bakal uh, dituntun atau dikasih tunjuk, ya, sama Tuhan. Itu bener-bener cepet banget nanti uh, arahannya, gitu ya. Uh, terutama kalau dari zodiaknya di sini mungkin untuk beberapa orang ada yang lagi dealing sama Aquarius kemudian juga uh, dari sisi Virgo bisa juga uh, kemudian juga dari Libra kemudian dari Gemini ya itu yang yang paling banyak sih yang paling banyak mendekat ataupun Tanda-tandanya dari situ, ya, yang aku lihat. Oke, zodiak yang lain juga bisa juga, ya. Tapi di sini, karena memang kebanyakan uh, elemen udaranya, jadi empat zodiak tadi yang benar-benar kelihatan jelas banget. Oke, itu yang kelihatan di kartu. Bye-bye, sampai jumpa di pembacaan berikutnya. Oke, bye-bye.